Oke okay guys, jadi ini adalah Realme dan ini Oppo ya Jadi banyak yang mengatakan bahwa dua brand ini adalah satu, satu pabrik ya Dipecah jadi dua begitu Dan ini aku ingin kasih lihat aja ke kalian semua Ini adalah perbedaan dari Realme dan Oppo A3s ya Ini dari sisi dalamnya ya Perbedaan dari segi fisik dalamnya Sebenarnya untuk yang lebih akurat lagi dia Oppo A1K ya Yang sama persis mirip ya Hanya saja bedanya di Oppo dan Realme gitu aja sih Ini ada Realme C2 ya guys Dia sudah full ya Sudah full full display gitu Artinya udah poni gitu ya Untuk ATKS kan belum dia Dia belum poni ya Sudah full juga sih Cuman belum poni ya Ini kelihatan di sini Seperti ini jadi kasusnya hp ini adalah ganti LCD semua guys. Ini. Untuk harganya, harga spare part LCD-nya sih 11-12 ya, sama aja. Jadi di sini menurut aku sih memang benar-benar sama nih guys. Dari penampilan fisiknya ya, ciri khasnya kelihatan di sini. Ini dari segi baterai ya. Kita perhatikan di sini memang benar-benar sama. Sorry rokoknya ganggu nih. Jadi untuk Oppo kan dia ciri khasnya seperti ini ya guys ya untuk perekatan baterai ke frame atau ke body ini dia menggunakan plastik seperti ini ya. Ini menggunakan seperti ini metodenya untuk pelepasan baterainya, plastik ciri khasnya warna hijau ya. Begitu juga Realme, dia sama seperti ini. Hanya saja di sini bedanya Oppo dan Realme gitu aja sih. Untuk <tuh> untuk tutup dari mesin sama juga ini Oppo a3s ya dia udah double kamera ini juga double juga ini uh, a1k ya istilahnya kalau di Oppo karena ini realme ini ada realme c2 ya aku pernah ganti untuk LCD nya sih sama untuk soket soket LCD kemudian baterai dan lain-lain semuanya sama untuk Oppo ya a1k dan realme c2 jadi ini sebuah <tuh> eksperimen aja sih pembuktian ya. Untuk kedua brand ini memang benar-benar sama ya, guys. Memang benar-benar sama. Memang kualitas juga sama ya, 11 12 ya. Hanya saja untuk harga di Realme ini untuk pembeliannya untuk kita di di peringan gitu ya. Agak sedikit berbeda selisih 100.000 ya. Untuk di sini pasaran Realme C2 ini kalau baru di sini 16 untuk yang 2 GB RAM-nya dan 32 GB untuk memori internalnya. Dan sedangkan untuk Oppo A1K itu sama-sama 2 GB RAM-nya, kemudian internal 32 GB, dia masih sampai di angka 17. Jadi 100.000 ya selisihnya ya. Hanya bedanya di Oppo dan Realme. Menurut aku itu aja sih bedanya, cuma tulisan aja. Jadi kalau kalian <tuh> nyari kualitas yang sama, kemudian budget kalian rendah ya mending yang realme aja gitu ya untuk apa sih kita punya merek cuman <laughs> dalamnya sama gitu ya kan jadi lebih hemat 100 ribu bisa untuk kita gunakan yang lain gitu ya oke okay guys jadi itu aja video hari ini sampai jumpa di video berikutnya salam mantap jiwa mempesona